Artificial love, we just make it up Cause reality will never be good enough And even if it was, we'd just mess it up Cause we already lost, addicted to the wrong Pengalaman pertama mencoba Cherry Tigo Pro dahsyat setelah beberapa kali tampil. Kali ini Cherry mengajak tim media untuk menguji salah satu SUV midsize Tigo 8 Pro yang akan segera dirilis. official love uh, official love we just make it up cause reality will never be good enough and even if it was we just mess it up how can you know what's in You're a thin line How can you know What's in your heart When I've done hate Know your face I'm left here too far Artificial love Artificial love Artificial love, Artificial love. Meskipun kami memujinya untuk waktu yang singkat dan jarak yang terbatas, kami merasakan cita rasa dan karakter mengendarai SUV tanpa mesin yang mengerikan ini. Lalu bagaimana kesannya? Berbicara soal kelas, menurut Chery Indonesia, Tigo delapan bermain di kelas pro yang cukup unik. Mesinnya memiliki tenaga dan torsi yang lebih besar dari Honda Cerfee atau Mazda CX-5, namun dimensinya sama. Ingat bahwa tubuh Tiggo 8 Pro cukup besar untuk 7 penumpang. Mobil ini memiliki panjang 4722 mm, lebar 1858 mm, dan tinggi 1746 mm. <San> Official love, we just make it up. 'Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. 'Cause we already lost. I took you to the rush. I never meant to fall. All I wanted was the touch. 'Cause we already lost. I took you to the di balik rangka lengkung ini Ceri membenamkan mesin turbo 2000 cm³ yang menghasilkan tenaga 250 tenaga kuda, dan torsi 390 Nm. Tentu saja, angka ini bukan lelucon. Kekuatan ini jauh dari persaingan. Mesin 1,5 turbo Cerfet hanya menghasilkan 187 tenaga kuda, dan torsi 240 Nm. Meski CX-5 memiliki mesin di kelasnya, namun tidak turbo charge, hanya menghasilkan 187 tenaga kuda dan torsi 252 Newton meter lucunya lagi 38 Pro hadir dengan transmisi DCT 7 percepatan atau kopling ganda hanya sedikit menginjak pedal gas syah dan mobil langsung melaju <ada> Bahkan saat menguji akselerasi, ban tidak bisa menahan gaya sampai roda berputar. Tentu saja, mesin seperti ini pada dasarnya menyenangkan untuk digunakan dalam perjalanan darat, luar kota atau di jalan raya. Tapi untuk tes kali ini, kami berhasil menerobos lampu merah dan ternyata mobil langsung berbelok begitu pedal diinjak sedikit. Saya pikir itulah yang membuat kami melakukan perubahan agar tidak goyang pada saat stop and go. Handling dan suspensi yang nyaman untuk handling dan suspensi SUV kelas Tigo Pro, tentunya kami menggunakan CRV dan CX-5. Menurut pengujian kami, Honda mendesain Cerve dengan karakter yang cukup lembut dan tajam. Kabin terasa nyaman saat berkendara di jalan yang kasar, dan terkadang ada gejala seperti berperahu atau bergoyang saat mengemudi, berbeda dengan cerfai. Mazda mendesain CX-5 agar lebih sporty, suspensinya sangat kaku, sehingga membuat handling dan berkendara lebih meyakinkan. Meski efeknya kabin terasa lebih tidak nyaman saat berkendara di jalan yang buruk. Artificial Love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 be good enough and even if it works we just mess it up artificial love artificial love, artificial love. Meskipun perlu untuk menguji lebih banyak di tikungan jalan yang berbeda, tetapi ini adalah perasaan dari tes pendahuluan ini. 38 Pro dikonfigurasi dengan cukup moderat, tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras. Menelan gundukan atau pendorong berkecepatan tinggi, menabrak mobil ini masih cukup menyenangkan, tanpa tanda-tanda mogok sama sekali. Saat dikendarai, Tigo 8 Pro tetap terlihat meyakinkan. Mobil tetap terkendali, meski gejala body roll terasa lemah. Satu hal yang membuat kami tidak senang menangani Tigo 8 Pro adalah roda kemudi. Dalam mode normal, setir Tigo 8 Pro tidak memberikan feedback dan terasa membosankan. Jadi untuk sebagian besar tes ini kami lebih suka menggunakan mode sport untuk kemudi yang lebih berat dan lebih alami. Selain itu, kita bisa merasakan distribusi daya yang agresif. Fitur tidak selengkap kompetitor. Berbicara tentang fitur, 38 Pro memiliki banyak fitur yang sangat menarik. Terutama untuk tanda-tanda yang terlihat. Lihat saja interiornya yang mewah. Belum lagi sistem suara Sony, headset layar sentuh responsif, Pengaturan AC layar sentuh, kursi memori, sunroof panorama yang luas, dan pengisian daya nirkabel yang disimpan dengan cerdas. Dari segi fitur kabin, Tigo 8 Pro cukup menarik dan patut diunggulkan dalam persaingan, tapi bukan karena karakteristik mengemudinya. Cherry telah melengkapi Tigo 8 Pro dengan teknologi ADAS berbasis kamera canggih. Tapi itu terbatas pada cruise control adaptif, peringatan keberangkatan jalur dan peringatan tabrakan ke depan. Ya, hanya peringatan, jadi tidak ada bantuan. Cherry Tiggo 8 Pro hanya dapat memperingatkan jika terjadi kondisi berbahaya, seperti menyimpang dari garis atau terlalu dekat dengan objek sebelumnya. Cherry mengklaim bahwa ini adalah entry untuk mereka dan bukan tidak mungkin, versi yang diperbarui memiliki teknologi ADAS yang canggih. Namun untuk fungsi lainnya mobil ini cukup baik. Ada 6 airbag, 360 kamera parkir, peringatan pembukaan pintu dan yang menarik, pengenalan tanda jalan, sebuah fungsi yang mengenali tanda-tanda jalan yang ditampilkan pada meter cluster. Fitur rapi lainnya adalah perintah suara bahasa Inggris. Seperti mobil Cina lainnya, Cherry 38 Pro dapat dipesan dengan mengatakan, Hai hey Cherry." good enough, and even if it was, we'd just mess it up, artificial love, artificial love, artificial love.